Halo halo boy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya Welcome back to my channel Chuhibet Di Luxury Slot 77 guys ya Balik lagi boy bersama saya Bang Justin Di Mana lagi kalau bukan di konten sensasional kita guys ya Di Luxury Slot 77 go pasti ya biar aku bawa modal kecil-kecil aja, Bu. modal 660 ribu, mudah cukup lagi. Aku tak main di Thor sih. Malam ini main di Thor, kita tes-tes dulu. Aku lama betul, Bu. Aku agak jarang juga sih main di Thor ini. Ataupun kalau ada request sih, nah, ini kebetulan aku kepingin lagi main Thor, kita gaskan banyak di Thor, aku bawa modal 60 aja juh. Semoga jadi besar ini, Mbak. Oke, kita coba gas-gaskan dulu. Siap, manis tambah juga. Mau cuci? oke. Ini tadi lumayan besar sih. cuannya. apa? RTP-nya oke siap dikasih 18 lumayan lah anjir enggak mau turun lagi coy tuh kok turun lagi lumayan itu enggak mau turun lagi enggak apa, apa oke masih enggak mau biasa kalau Tori gratisannya ada juga udah lama enggak main itu cuman enggak tahu ini ya ada atau enggaknya ini enggak tahu ini kita coba dulu anjir 61 lumayan siap naik dikit-dikit enggak -dikit, apa-apa hmm, dikasih plus 4 lagi masuk tes gamble si kata cuh Oke okay. satu lagi tolong aja dua-dua lah enggak dua-dua enggak laki nah gitu loh masuk lumayan Bet 2400 cuh udah jebol sih kayaknya sih manis tambah lagi kumpulkan ya dulu kalian, baru palu terakhir idih, palunya kelewatan Cocok palunya connect itu oke, okay, queennya nya lagi tambel lagi gak mau big win lumayan, lumayan, lumayan profit cuy, profit, profit, profit ngangkat ini, termasuk ngangkat ini oke okay. ada lagi kah? manis, tambahin lagi Thor kayak besti, lah, gak man. Aduh, masih ada 17 pin masih jauh masih jauh sih, masih bisa ya. kelewatan hm, lagi kebiasaan. Tuh, coba itu coba konek itu mantapnya Astaga Nah, oke, okay, kanya hanya bom hanya connect 9 kalau perlu atau Queen gak mau malah K yang keluar. Eh, cuy. dan buat kalian kalian hai, yang mau free bet new member, kalian bisa langsung join ke kita tele kita hai, Kita bagi-bagi free bet new member, hai, setiap harinya hai, hai, orang tercepat, guys ya. Dan juga ada bonus deposit, cuy. ah itu. Dan juga ada bonus deposit, ya. Langsung aja be join ke grup tele kita, boy Langsung dikasihkan, cuy ikuti rulas-rulasnya di dalam situ. Langsung dikasihkan. Oke, tambahan, tambahan spin ini. Ini yang ditunggu. Siap, dikasih napas. Ini udah enak betul ini. Udah profit besar ini, termasuk profit besar ini model gratisan ya tapi eh, tadi kalau gembel gagal wah, selesai aku untungnya dua-dua tadi Hoki bet cuy Hiti siap Jebolek eh, masuk hmm. Fix Epic winca JP boy Boy ini boy kalau udah main di tour, tapi jangan kalian nafsuin ya kok main sini ya. karena gamble-nya itu yang baik ya. kalau kalian nggak dapet hijau bay. itu hangus bay. tentunya profit besar gitu ini malam ini ya. modal 60 bay. udah dapet 600an ini bay. udah nggak ngotak ini bay. manis oke okay, 9 9 oh okay nya Masih ada kah? Enggak mau enggak papa, Yang penting udah profit. Ih, fiksi. malam ini menarik sih kita, Bang. Malam ini menarik kita ini. Ya. Oke. Okay. Manis. Ayolah. Tambahan spin lagi atau palu-palunya Tor? oke Mbak Hilda jenya jenya besti enggak mau juga. Astaga bosok oke masih dikasih Mbak Hilda 700an sudah sih. narik memang kita hmm. mantap Pak D satu depan enggak mau oke enggak papa 715 profit boy. Hmm. Enak cuy. Mau tak amankan cuman bentar dulu. Bah. Coba tes. Tawe. Kalau udah profit gini kita coba-coba aja. Siapa tahu dapat gratisan lagian jebol ini, Pak. Oke, siap. Iti, banyaknya itu. Build-nya itu tuh kok tembus itu wah lumayan Cok. aja nggak tembus cuy th or a nya oke okay. or itu sampai u a aja cuman hmm. oke okay. nggak mau boy deh udah agak berat ini Habis dikasih gratisan besar, udah agak berat ini. Oke, sabila. Sabila, gak mau. Ayolah, masa turun lagi sih? Queen, Widih, <tuk> gak mau cuk. Coba e10 turbo Siapa tau namanya hoki, gak ada yang tau gitu ya. Ini mumpung bagus juga, ini putarannya ini. Kok enggak nggak bagus sudah kita out mungkin j. Tadi sudah kuamankan j. Palu-palu di luarnya juga lumayan ini. Oke siap. Mm -mm. Nggak dikasih boy boy. Sampai 700 ratus Ayolah Ayo lah masa nggak bisa oke kayaknya Queennya nggak mau manis kah cukup wah itu loh itu loh gratisan Hai Tes test-test gamble hijau hijau hijau hijau hijau hijau hijau hijau hijau Astaga. tahu gitu langsung ku boy boy Udah hmm. normal, cuy. Cuy, gak dikasih sudah kita ini kayaknya. Oke, ini kok udah profit gini? Sebetulnya kok di WD ini udah lumayan betul ya, cuman bentar dulu. Oke, masih banyak connect lah. Kok udah nggak ada yang connect, baru kita ojek. A nya A 10 Gak hmm. Maninggoi 9 Palunya pasti Kelewatan Gak ada Gak ada yang kena K nya connect Siap 10 10 depan Nice, gak ada yang connect, cuy! Yang cuy. Nah, gini loh, CP malah di luar, cuy! Nuh. Big win boy, oke! OR manis, plus gak ada, oke. Lumayan, boy, boy! Langsung aja, Ji. Ini kayaknya, kita tak kolek aja. boy takut-takut juga, Gaji. Daripada kayak tadi lagi, kan? Kita kolek aja. Ji. Ini udah profit besar juga, Gaji. Sikat, oke, okay, konek. Profit sudah, kita boy hmm, auto ini makan enak lagi, Pak. Malam ini hanya nggak mau, nggak apa-apa makan enak lagi siap tambahan spin hmm. oke gas kenceng masih ada 7 spin masa nggak ada connect ini manis Queen nya Tinggal maju enggak hmm, mau connect aboy aboy aboy oke okay, oke okay, oke okay. enggak apa-apa enggak apa-apa manis jenya masih dikasih fix ribuan ini seribuan ini auto sudah di hmm. oke okay, Queennya 10 depan atau 9 Tis mau dikasih profit Ji. Padahal bednya lumayan besar loh, empat ribu bang. Oke lah boy, kita amankan aja ini Ji. seribuan, udah lumayan ini Oke okay, guys ya, thank you Ji buat kalian cih dibantu like share and subscribe nya guys ya, dan nantikan konten konten kami lagi Ji. Oke okay, guys, see you next content boy, bye boy.